Lentera Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lentera Hikmah. Dalam Al-Quran surat Al Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengenai perintah umat Islam bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat juga melakukan hal tersebut. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Memperbanyak salawat di malam jumat memiliki keuntungan tersendiri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, lantara hikmah, aktifkan tombol lonceng, ikan ke teman teman kalian jika kalian suka dengan konten konten kami. Salah satu keutamaan itu diantaranya adalah satu disaksikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang dibaca pada hari Jumat akan disaksikan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW dikutip dari buku Rahasia dan Keutamaan Hari Jumat Karya Komarudin Ibnu Mikam Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya, harimu yang paling utama ialah hari Jumat Maka, perbanyaklah salawat kepadaku di hari itu Karena ucapan salawatmu akan dihadapkan, disampaikan kepadaku dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Tolhah al-Ansuri, Nabi Muhammad pernah suatu hari berseri-seri wajahnya. Para sahabat pun bertanya, Mengapa wajahnya memperlihatkan kegembiraan? Nabi pun bersabda, Memang, malam tadi ada yang datang kepadaku dari Tuhanku Azza wa Zalla. Firmannya, Siapa saja di antara umatku memberi satu solawat kepadamu Allah akan mencatat baginya sepuluh kebajikan Dan menghapus darinya sepuluh kejahatan Serta meninggikan derajatnya Sepuluh tingkat dan menjawab solawatnya itu Yang ketiga Dekat dengan Rasulullah di hari kiamat Dalam hadis riwayat dari Ibnu Masud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca solawat untukku. Yang keempat, dikabulkan doa. Dalam Kitab Lubalul Hadis, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiadalah sebuah doa kecuali antara doa dan langit terdapat sebuah hijab. Ingat, ia bersolawat kepadaku. Jika bersolawat kepadaku, terkoyaklah hijab tersebut dan terangkatlah doanya. Yang kelima, orang yang tidak bersolawat termasuk golongan hina dan kikir. Dalam hadis riwayat Turmuji, dari Abu Hurairah an Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sungguh, hina orang yang mendengar namaku disebut, kemudian ia tidak membaca solawat untuk..." Sementara itu, selawat yang dibaca pada hari Jumat adalah Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyi wa azwajihi ummatil mukmininna wa zuriyatihi wa ahli baitihi kama sholaita ala ali ibrahim kama sholaita ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Ya Allah, bi mahshunawat kepada Muhammad yang menjadi nabi itu dan kepada istri-istrinya ibu kaum mukminin. Begitupun kepada anak cucu dan kaum keluarganya, sebagaimana telah engkau berikan kepada keluarga Ibrahim, sungguh engkau maha terpuji, di Maha Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.